pusing pusing mau jadi youtubers HP terabaik mau bikin konten malu lagi mental tidak kuat nanti satu kali di kasar sudah grogi terus mau bikin konten konten apa bingung pusing ini HP saja lihat ya saya punya HP yang kayak begini waktu bikin video saya belum tekan sudah dapat tekan ini dari HP ini Realme eh Realme Asus Asus tapi saya dia punya layar suka ya begini sering jatuh sering jatuh terus dapat lempar toh karena kebetulan mau lempar anjing tidak sempat pakai lempar ini kalau yang ini lemparanjig tidak pernah mati-mati depo layar bagus betul berarti nukia ini paling kuat dari semua hp yang ada kayaknya hp nukia lebih bagus coba kalau ada hp nukia yang model kayak begini atau tidak bisa jadi kayak apa ya kayak Apple kah? iphone aduh mungkin lebih bagus beda dengan hp-hp lain karena hp nukir kecil begini kalau anjing aduh pusing dia jadi kayak bagaimana ya Untuk pegang HP yang bagus-bagus Pegang HP kayak begini Paling jatuh sebentar sudah rusak Layar sudah rusak CD mati Kalau tidak mesin gangguan Tapi kebanyakan layar yang pecah duluan Pantas mau bikin kontes dengan mati Ya terpaksa bikin aja seadanya Jadi ah, Tunggu followers Dari snack video Tunggu Uh, subscriber saja dari YouTube nanti kalau sudah punya subscriber yang banyak jam tayangnya sudah maksimal berarti sudah bisa punya apa ya laptop punya HP yang baik punya kamera yang baik saya sudah bisa video konten berarti mental pasti sudah bagus karena barang-barang semua baru. Jangan lupa follow snack video saya, follow Instagram saya. Jangan lupa juga untuk dukung channel saya Joshua youtubers. Memula sah, nanti juga jago.